Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Mahasiswa kami yang sudah mengikuti atau yang sudah hadir di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini yang sudah barang tentu sudah juga membaca atau melihat produk konten tentang metodologi. Marilah kita pada saat ini berbincang-bincang mengenai mengapa metodologi itu menjadi penting yang membedakan dengan menulis tanpa metodologi. Metodologi adalah satu Paradigma berpikir akademik dimana di dalam mengemukakan persoalan-persoalan yang menyangkut problematik masyarakat membutuhkan cara atau metode yang dapat untuk memecahkan persoalan yang kita ajukan itu. Jadi metodologi itu adalah ilmu pengetahuan atau seperangkat pengetahuan tentang metode-metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ilmiah. Apa saja persoalan ilmiah yang perlu kita pecahkan? Ya, yang paling utama adalah bagaimana metode membuat judul sebuah disertasi, nah, kalau judulnya sudah ada, lalu yang kedua menyusun problematik yang akan kita ajukan untuk dipecahkan, dan problematika ini merupakan bagian dari latar belakang masalah yang akan kita bahas, yang akan kita temukan jawaban dan solusinya. Lalu setelah tahu tentang apa persoalan yang mau kita pecahkan, tentunya persoalan itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaannya apa? Biasanya kalau kita berpikir secara kritis, pertanyaan seperti sebab akibat itu juga penting. ya, Misalnya mengapa terjadi sesuatu. Apakah di situ terjadi secara alamiah atau terjadi dikarenakan oleh sebab yang lain. Sebab oleh manusia, sebab oleh kelompok, sebab oleh binatang. Ya sebab-sebab yang memungkinkan Dapat digali atau ditemukan. Lalu bagaimana peristiwa itu terjadi? Apakah menyangkut dengan persoalan-persoalan di luar tema itu sendiri? Dan dalam ilmu humaniora itu tidak ada satu ilmu yang berdiri sendiri. Dia selalu berkaitan dari satu bidang dengan bidang yang lain. Oleh karena itu, disebut uh, multidisiplin approach atau pendekatan yang multidisiplin, atau multidisiplin sebagai juga keterlibatan bidang-bidang lain di dalam satu persoalan. Jadi, saya masih ingat uh, pada waktu saya kuliah s di Prancis, Profesor Denis Lombard menunjukkan bahwa... Satu masalah itu dapat dilihat dari berbagai sudut. Mungkin saja tidak berhubungan secara langsung, karena di dalam suatu masalah itu, keterlibatan ilmu-ilmu lain itu merupakan ya layer-layer atau merupakan eh, layar ya yang masing-masing. Ada yang sangat tipis, ada yang sangat tebal. Oleh karena itu, di dalam menyusun rumusan masalah ini, setidak-tidaknya mesti melibatkan subjek-subjek yang ada di dalam uh, judul itu. Jadi tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Demikian pula judul dan subjek meter yang sudah dirumuskan itu Kemudian juga dianalisis berdasarkan teori dan pendekatan yang relevan. Ya, Jadi dengan demikian ada konsistensi di dalam kita memecahkan suatu persoalan. Ada juga orang yang tidak memperhatikan itu sehingga antara judul Rumusan masalah dan jawaban di dalam kesimpulan itu tidak relevan. Sudah kehilangan bijaan. Oleh karena itu kesimpulan itu harus menjawab persoalan yang diajukan di dalam rumusan masalah. Ya Meskipun kesimpulan sendiri tidak hanya jawaban tetapi dia merupakan proyeksi atau refleksi. Dari temuan-temuan yang dirangkum dari hasil pembahasan atau ya hasil penggalian itu, hanya saja di dalam kita menerapkan metodologi, seperti hanya penelitian itu, ya, to do something. Tidak ya ada suatu pekerjaan yang mesti harus diselesaikan, ya, ibaratnya atau analognya, kalau kita membuat nasi goreng, maka bahan yang disebut nasi goreng itu harus tersedia. Jadi, ya, karena nasi goreng ada nasinya yang akan digunakan bahan untuk digoreng, itu ada bumbu-bumbunya, yang bumbu-bumbunya itu juga harus disertakan. Di dalam hal ini metodologi itu juga menyangkut bagaimana bahan-bahan atau data itu dikumpulkan. Pengujian pertama pada sebuah disertasi itu, apakah data yang diambil itu ya sesuai dengan komitmen pada judulnya itu karena banyak juga orang yang keluar dari konteks judulnya di atas karena ia lebih tertarik pada persoalan-persoalan yang mengelilinginya bukan inti persoalan itu yang ingin dibahas jadi ingin memasak nasi goreng tetapi dia cari bahannya itu untuk capcai sehingga nasi gorengnya porsinya hanya kecil tapi campurannya capcainya itu lebih banyak sehingga ya boleh dikatakan itu uh, bukan nasi goreng tapi nasi goreng capcai atau sekarang disebut sebagai nasi goreng mawut ya karena mawut Disertasi itu juga sering maut karena data-data yang disuguhkan atau yang ditampilkan itu sangat minim. Apa buktinya? Ya di depan menulis bahwa metodologi atau metode pengumpulan data itu menggunakan wawancara, menggunakan observasi, menggunakan data referensi, menggunakan data uh, folklore misalnya. Wah, kelihatan luar biasa pada perencanaan di proposal itu, tetapi kenyataannya ya setelah kita lihat. Mungkin hanya wawancara saja yang disebut-sebutkan data yang dikatakan tadi observasi, referensi banyak yang ditinggalkan sehingga saya menyebutnya sebagai cerita kancil itu ya, buat cerita kancil itu. Datanya tidak perlu diuji. Padahal mahasiswa itu berjanji oh akan direduksi, akan diadakan triangulasi data, triangulasi sumber. Ya, luar biasa, tapi pada prakteknya ketika ditanya apakah yang Anda lakukan dalam reduksi data, apa yang Anda buang atau bagaimana cara Anda triangulasi sumber. Karena kalau yang diwawancari hanya satu orang saja, sehingga tidak ya, perlu ditulis disertasi ya, ditulis saja cerita kancilnya orang itu seperti apa, tanpa kita melibatkan pengujian-pengujian terhadap sumber maupun terhadap data yang kita kumpulkan yang kita gunakan untuk menganalisis. Ada juga yang menganalisis itu isinya ya hanya hasil wawancara dari satu orang saja. Atau kalau tidak ya hanya tiga empat orang tapi yang kurang lebih mempunyai pemikiran yang sama. Jadi di dalam mengungkapkan argumentasi itu ya seperti kita berada di dalam kurungan yang sama termasuk si penelitinya sendiri. Itulah hal yang perlu diperhatikan di dalam penulisan disertasi. Maka dari itu apabila kita menggunakan metodologi dengan benar, berarti jalur kita untuk mencapai kebenaran objektif itu akan dapat dicapai ya secara lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, saya kira di situ saja sedikit ukuran saya untuk mengawali acara metodologi ini dan silakan apabila ada pertanyaan ajukan di dalam video ini atau Anda menulis di bawah komentar. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ciao.